Have a look at that! Wow, it's so thick! Hi, good morning! No! sekarang aku lagi di uh, Gunung Baningjong dan ini tuh uh, snow atau salju bener-bener um, thick banget apa ya tebal banget dan aku tuh nggak prepare banget ke sini lihat deh apa pakai sepatu nggak sepatu bot karena uh, sebenarnya nggak banget banget niat tapi ada teman aku bilang Oh ada snow di Gunung Baningjong jadi langsung buru-buru ke sini tanpa pikir panjang Nggak prepare, aku cuman bawa gini doang nih. Tuh, terus ini juga pakai kayak legging, aduh parah banget. Harusnya pakai sepatu boot sama seenggaknya jeansnya yang lebih tebal. Dan aduh ini pokoknya speechless banget, keren banget, bener-bener tebal, putih. Dan ini pertama kalinya, tuh kan ngomong aja kayak beli-beli. Gitu. Pertama kalinya aku lihat salju yang bener-bener kayak gini. Saya oh, wow. seneng banget. Thanks for my mar in love because dia yang drive aku ke sini karena James lagi kerja dan mama mertuaku lagi di mobil soalnya dia cuman pakai baju piyama doang karena bener-bener enggak -bener prepare baru bangun langsung kita langsung ke Gunung Banin yang ya karena ada salju jadi ya udah deh kita selis sarang oke okay, segitu aja reportnya hari ini Salju teman-teman, saljunya bener-bener tebel banget, deh dan itu super dingin banget. Itu cantik banget deh Cantik banget Wow